Tapi ya Gue gak ngerti Gimana caranya lu bisa menanyakan Apakah orang ini Percaya sama lo atau enggak Di saat Dia baru saja Membutuhkan dirimu Untuk ngangkat dia Dari sekedar ke seleo Dan setelah dia Ya udah jalannya biasa Kayak nggak ada apa-apa Sebelumnya gitu kan So, halo, halo, what's up, guys? Balik lagi sama gue, Fian. Di sini, deh, kita bakalan lanjutin lagi main Resident Evil Revelations. Nah, di episode kemarin, kita tahu bahwa Jill dan Parker mencari Chris dan Jessica yang katanya hilang di pegunungan, tapi nggak tahu kenapa. Cordeta bisa nyampe di sebuah kapal di sebuah laut. Gue nggak tau ini pekerjaan siapa Dan kemarin di episode kemudian dulu juga, Gue juga udah bilang Kalau seandainya menurut gue ini agak-agak aneh Kenapa, kenapa kita nggak mencari jejak mereka sebenarnya mereka tuh kemana sih I mean like dari jejak transportasi atau apapun Tapi kita melihatnya dari sekedar Titik koordinat mereka di sebuah device Buat kalian yang belum nonton Kalian bisa nont kalian bisa cek di Cards yang ada di atas uh, sono So, buat kalian yang udah nonton Kita bakal lanjutin lagi di campaign ini You can dodge while reloading gua bahkan nggak tau gimana cara dodge by the way Queen Zenobia. Ini kapal yang kemarin kita datangin ya. Kapal terbengkalai yang kita kemarin datangin. Ya, nggak ada yang bilang kalau Chris itu mati. Karena ya kawasan di Resident Evil masih muncul, berarti Chris harusnya nggak mati. <laughs> that's stupid untuk, me, untuk That's stupid untuk Mengambil spoiler dari game yang udah ada sih, tapi ya Ya eh, sudahlah Search for Chris. Oke, okay, kita bakal lanjutin masuk ke sini, guys. Kemarin kan di belakang itu kita udah kelar semuanya ya. Sekarang kita bakalan jalan aja di sini. Di depan situ ada pintu. Let's see. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Oh, bisa kita cek guys, F. eh uh. What? Is that Chris? No, the Oke, okay, then let's find it. Okay, then let's find it. Ya seberapa aneh si kawasan dekalan pikir-pikir Resident Evil lima gitu kan? Eh uh, ya di Resident Evil lima tuh Chris tuh kayak orang yang udah kayak super super super kuat. Dia bisa nonjok zombie sampai mental gitu aja. Dan ya tadi pas dia si Jill ini ngetok ketok dan bilang say something dia kagak buka lagi penutup. Untuk apa sih ini? Dan ya guys, menurut gua dengan badan sekakar itu harusnya dia nggak bisa dijebak cuma dengan tali gitu ya gak sih? Tapi iya game logic. Well dan apa yang bisa kita temukan di sini? Oke oh, kita nggak bisa lo sono. Kita ke atas aja dulu guys kalau gitu. Biasanya sih ada zombie di sekitar sini yang bakalan nungguin gua ntar dari tangga atau tiba-tiba lompat dari atas gitu kan? Ya nggak tahu sih. Untungnya nggak ada. Yaudah. Green herb. Nggak tahu bahkan gimana cara makainya. Oke okay, di kanan atas tuh ada map mini map yang sebenarnya menurut gua cukup enak sih ngelihat ya Jadi ya kita manfaatkan aja di sini kita bisa lewat mungkin sebenarnya kalau di pikir-pikir Kita tinggal lompatin Kotak-kotak ini kan Tapi game ini tuh membolehkan kita Jadi ya kita lewat aja di sini Ada apa sih Gapakah ada yang serem di sini, mah Ada apa sih Aduh ada ada suara Ada suara lagi ngendur-ngendur gitu kan Paling ada zomba bentar lagi nih Hai Biasanya satu ini. kan akan nah, kan Kalau dia masih berdarah Berarti dia masih hidup guys Logika Resident Evil Kalau dia masih mengeluarkan darah Berarti dia masih hidup Oke, okay. peluru gue habis dong. Gue bisa dapat peluru lagi deh. Maklum, San dia di zombie muncul lagi, mah gue tingg, gue cuma bisa berantem pakai mili dong. Yo, ini some bullets. Bagi peluru apa? Tadi bukan di episode sebelumnya kayak kita ngambil banyak banget peluru ya Sampai ada yang gue buang-buang kan Terus pelurunya kemana by the way? Gak dibawa gitu kesini Wah licik emang Ya hey, sudahlah apa ini? It's locked There is an anchor mark on the door iya ada logo jangkar sih Tapi apa gunanya gitu? Sini gak bisa masuk Ya itu blok ada yang sangat niat sih Terus kita ke sini apa ini? It's locked Ya dikunci juga Kenapa pintu-pintu di Resident Evil tuh selalu ditinggalkan dengan keadaan dikunci? Aduh lo track-track ngapain sih? Oh, suaranya kayak sensual sekali, ya. Hai yo, waduh, kita telat, guys. Ya sudahlah, uh, gue butuh peluru dulu. Oke, okay, dapat peluru di sini. Nice, reload lah. Oh, come on, gue bener-bener butuh peluru di sini, guys. Masa gue mesti lawan mereka cuma dengan 10 peluru doang? Ya, ada challenge sih, tapi not something I would do. Kalau gitu, kita paksa tembak kepalanya aja ya, meskipun aimnya jelek. Oh udah, 20 peluru ternyata cukup untuk matiin satu zombie ya. Oh headshot kalau kalau body shot nggak cukup. Hmm. Jill, what's going on? Jill, what's going on? The -O her, The BOW. itu maksudnya kayak panggilan buat jomba-jomba ini ya. Oke okay, lah. Tadi survivor, tadi di si Jill bilang ini survivor. Kayaknya udah mati sih. Oke, kita dapat handgun emu Reload dulu, guys. There's nothing that could identify her. Let's see what the Genesis can tell me. Jadi, disinilah menggun saatnya menggunakan Genesis, guys. Kita scan dulu. Apa ini? Pick up crew quarters area key. Ngomong-ngomong ini, saya bisa gua scan gak? Couldn't find anything on the woman. Oke, okay, berarti si Parker udah nungguin kita di ruang ruangannya Chris. By the way, ini bisa kita scan-scanin kan? Dialog barusan mengingatkan gue untuk menggunakan ini sih. Coba kita cek-cek dulu apa yang bisa kita scan di sini. Item found. Oke, nanti dulu kita scan-scan yang lain dulu. Harus ada lagi item found lagi. keluar dong. Ani. Ada tangan dong. Kita ambil dulu barang-barang dari sini. Apa ini? Handgun emo. Oke okay, nice. Ya berarti kita bakalan banyak-banyak menggunakan Genesis untuk nyari-nyari peluru guys. I mean like gue masih nggak ngerti kenapa di Resident Evil tuh kita nggak pernah bawa peluru yang cukup gitu loh. That's something I would never understand. Uh, Oke okay. coba kita cari-cari apa ada sesuatu di sini. No. Oke okay, lah. Kenapa dia keluar lewat ventilasi? By the way, apakah ventilasi itu tempat yang nyaman untuk tidur, Pak? Kita scan dulu, siapa tau ada sesuatu yang bisa kita ambil. Gitu kan, target not found. What? Gimana cerita bisa target not found? Bentar, di ventilasi ada sesuatu, kan bisa gua ambil. Apa ini item found? Gimana itemnya? Kok bisa ada di tembok, ada item tuh gua kagak paham. Dah, terus ini bisa kita buka, ya? crew quarters area key, ya, bener. Berarti kita menggunakannya di sini. Oh, ada peluru, guys. Oke, okay, hand grenade, handgun, ammo juga. Kita bisa reload dulu Dia muncul dari mana? Kok bisa tau dari ada di mesin cuci lagi ya? Pak? Lo yang jaga laundry di sini ya? Tapi kok jadi zombie? Kasihan banget sih penjaga laundry jadi zombie gitu. Oke, okay, coba kita scan-scan sesuatu di sini. Biasanya sih ada barang-barang. Kan banyak kan? Apa ini? Item found lagi. Item found kah? Oke, okay, scan complete. Ada apa lagi di sini? Scan lagi, scan terus. Ada apa nih? di mesin cuci? Orang macam apa yang mau naro hand grenade di dalam mesin cuci, by the way? lah, ini orang ngeprank, ngeprank sih benar-benar gak ada kalau kalau sampai masukin hand grenade dalam mesin cuci. Oke, okay, kita jalan ke sini. Biasanya ada sesuatu di kotak ini nih. Ya, nggak ada. Bisa ada hand grenade di mesin cuci, tapi di box-box ini nggak ada isinya. Bingung gue. Di kanan kayak ada suara zombie, kan? Bener? Kenapa aku nyangkut? Ya, elah. Mau digigit dong. Eh, gimana lepasnya? Oke, sip. Ditendang. Nice. Tap to use her. Oh, makanya tap. Cepet banget. Ya ampun, gue nyangkut di pintu sini dong tadi. Oke, kita scan dulu si Momon ini. Si Jomba. Apa ini? What? itu kan di luar di kota kotak tadi ya pasan tadi gue nggak liat apa, apa, di sini Play that is really weird. I mean like itu aneh banget sih. Kenapa gua nggak bisa nemuin itu di saat gue lagi jelas-jelas jalan di depan kotak itu, sedangkan ketika gue berada di belakang tembok, gue bisa nemuin. Ya game logic. Biasanya sih ada sesuatu yang menarik gitu kan di sini. Nah kan tuh zombie keluar dari ventilasi itu. Maksud gue kenapa mereka bisa keluar dari mana-mana sih? Turun ke bawah tadi katanya si Parker tuh udah nungguin kita di bawah di sekitar pintunya si Chris. Di mana pintunya Chris? Nah ini dia. Come on, we gotta help Chris. Bentar tadi tuh kita punya kunci, dan ada tempat-tempat yang gak bisa kita buka, tapi ya udah kita lewatin aja. Malas, yes, crew quarters area Chris, aduh, jangan bilang Chris udah berubah jadi zombie. Wait, what? Palanya jatuh? Oh, cuma boneka guys, decoy, money queen, bohongan. Gua gak ngerti itu bahasa apa, by the way. Oh no, jebakan ya. Yeah, Sebab kosan dari gue dekat catching barusan, gue bisa menyimpulkan kalau si Parker tuh bego juga ya, udah disemprotin gas kayak gitu. Dia masih ngomong, "shit, it's a trap!" Kenapa gak langsung kabur gitu, bapak? Why gitu loh ya? Yeah, kadang kosan de gak konyol tuh, gak dramatis gitu kan, dan dan di dunia sinetron tuh gak bisa gitu. Harus ada yang konyol-konyol kayak gitu, guys, biar seru gitu. Karena kalau seandainya kita nggak dijebak di sini, kita nggak punya game yang panjang. <laughs> That's how game world works: episode 1: Into the Dark, Into the Depths, and... Oke, sekarang kita masuk ke episode 2: Double Mystery, 642 PA, Mountains in Europe. Tuh kan, Chris sama Jessica-nya kayaknya ada di situ. Bener nggak sih? Dua orang sih, bener sih. Satu cewek, satu cowok. Jessica bawa sniper, Chris gue yakin bawa shotgun. Slow down, Chris. Slow down, Chris. Ya, yeah, sniper-nya masih bentuknya hexagonal, guys. Oh. Kodinya ngambil sama Chris yang dari residence neve 5 sama sekali ya? Maybe it's the weather, but I still can't make contact with HQ. Ya, so yeah, benar guys. Ceritanya si Chris sama si Jessica nih masih ada di gunung dan gua nggak tahu, I mean like timeline-nya gimana gua nggak tahu ya di plane. Wah, There be any ada pesawat jatuh, guys, tapi katanya harusnya nggak ada rute penerbangan di daerah sini, guys. Head for the crash site. Ya, yeah, something is weird, ada yang aneh di sini. Menurut gue, ini kayak tempat tefel berkembang, ya, nggak sih? Investigate the side, let me know if you find anything. Pasti gue disuruh pake kamera-kamera ini kan? Genesis, oke. Okay. Apa ini? Item found. Mari kita lihat apa ini. Handgun emo. Ya mau mau kok si Chris punya Genesis ya? Gue baru kepikiran gitu kan. Gue pikir Genesis itu hanya dipegang oleh si Parker dan Jill. Tapi ternyata enggak ya. Kita juga megang rupanya. Shotgun shells. Ada apa lagi di sini? Ada pintu, guys. What's this? Wooo. Maya tiba-tiba lepas. Apa ini? He might have been Feltro, I'd better use the Genesis. Oke, okay, kita scan menggunakan Genesis-nya, guys. Item found. Apa itu? Coba kita ambil. pick up flight plan. Jadi ada rute penerbangan ke sini, guys. Dan ada rencana penerbangan. Go through the mine. Iya, dibilang katanya ada ada rute penerbangan ke Falconian Airport. Gue bahkan nggak tahu kenapa dinamain seperti itu dan itu apapun saya tidak tahu. Ya. Tapi aneh sih. Jessica, Tapi aneh sih gue repik-pikir kenapa di tempat bersalju kayak gini bisa ada pesawat? Bersalju badai sih lebih tepatnya. Kenapa ada pesawat? Karena biasanya bukan ada rute pesawat itu menghindari tempat-tempat bersalju ya go through the mine You should have worn your thermal underwear Thermal underwear <laughs> Pakaian dalam thermal Apa itu? Hey did you hear that? Anto. Kayak suara serigala gak sih? Oh god Para mutan-mutan ini See this is why I like chihuahuas Ya yeah, chihuahua tuh lucu ini gak Jadi, yang ngirimin serigala-serigala ini tuh kayak pesawat FELTRO, guys. Kalau kita ingat dari cutscene yang di video sebelumnya, kan yang nganter-nganterin senjata-senjata biologi ini kan juga orang-orang FELTRO, kan? Jadi, ada kemungkinan kosan deh bawa serigala ini di sini, ya orang-orang FELTRO juga. Wow, that's big, Lu ngapain manggil-manggil teman-teman lu ah? Aduh, aimingnya jelek banget sih Oke, kita tembakin aja mereka, gak mati-mati dong. Oh my god, yo, tolong, tolong, tolong, tolong, tolong, hajar. Oke okay, ya, dulu, pick dulu, pick dulu, pick dulu. Gak ada apa-apa, oke okay lah. Kita ambil aja barang-barang ya di sini ya, handgun, ammo, sama shotgun, ammo. Cukup lah, pistolnya kita pakai ya. Kok dia nyampe sini? By the way, oke, okay, mati. Harusnya mati. Wow, itu tuh bolong ya, ternyata bagian sampingnya. Makanya terus ngomong paru-parunya hilang kemana ya? Kalau samping sononya bolong apa ini? decoy, a grenade-type sub weapon. Once it hits the ground, it lets out a unique sound that lures in surrounding enemies and then explodes. Taking out everything in the vicinity, very effective if used correctly Oh, kayak pipe bomb gitu ya Kayak pipe bomb yang left for dead Mungkin ada yang belum tahu left for dead Atau ada yang udah tahu. harusnya udah pada tau sih Dah ya, matilah kalian, matilah Matilah, kamu juga yang besar Let's go, let's go, let's go, lari, lari Oh my god Flick aim gue jago juga lupa ya. apa ini Ngapa dia bisa di belakang gue, by the way putar senjata, tukar senjata, Senjata gua habis, pelurunya, shotgun gua habis, ya mana dia? Oh itu satu lagi situ ya. Ya dia nyangkuti kardus, jadi jadi zombie ternyata menghilangkan kepintaran mereka sebagai dogi guys. Oh come on ya ditembak eksono, gua malah jadi kagak bisa nembak, gimana sih? Teman gua gini amat. Mereka mau nyolong kill kayak ini, tuh gak nyampe emang. Next kita bakalan jalan mengikuti peta. So, Jill was it? Jadi si Jessica nanyain soal Jill. Why? Cemburu kan? Dia aja si Jessica juga suka sama si Chris. Kira. Lompat. Ya. Yeah. Ya yeah, jatuh dah. Kenapa lah gitu? What? What the? It's just my leg. I'm not going anywhere for a while. Terus gue gak bisa kemana-mana gitu? Oh no. Oh no. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, that's not good, that's not good, that's not good, that's not good, that is not good. Kita mending lempar dulu aja bow-nya. Kayaknya kita bakal pakai bow ini, saat kita lagi reload, ya. Para anjing-anjing yang lagi lewat ke sini, kita tembak-tembakin aja dulu. Kalau seandainya udah pada dekat dan udah mau reload, oh no. Baru kita lempar bow-nya. Cari ya, lo dulu Lah mana? Kok malah gak ada apa-apa? Hang in there Chris Kenapa dia turun aja tuh lama banget ya? Si, cewek, si temen kita tuh My ammo's not gonna last, my not gonna last. Oh my god Are there any more decoys? Ada sih Tapi sayang banget kok dilempar gak sih? Oke okay, lah kita lempar aja udah Ini semua dong tembakannya barusan 70 Uh, lempar aja udah Nah ini temen kita udah turun Tapi dia malah asik nembak-nembakin Anjingnya udah gua granat Sip Kepintaran emang Hai Can you stand? I'll be okay I'll be okay Bring what up? Do you trust me as much as Jill? There's no need to compare I trust you both Besides Trust is built through actions Not words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 untuk ngangkat dia dari sekedar ke seleo. Dan setelah diangkat udah jalannya biasa kayak nggak ada apa-apa sebelumnya gitu kan. Orang tuh ke seleo kok sendirin ke seleo sekali cuma wow, meskipun cuma diangkat gitu kan. Iya harusnya jalannya masih ada ada pincang. Ini enggak. Jalannya ya gitu normal udah kayak orang sehat walafiat. Gak ngerti gue kadang-kadang. Look, is that the airstrip? That's hide hideout. Jadi itu tempat bersembunyi mereka guys. Itu pesawat yang tadi jatuh bukan sih? Hmm. Jangan-jangan sinyal Chris sama Jessica itu di-jam sama apa ya, signal jammer ya. Oke we'll we'll okay, guys, feeling gue sih di tempatnya, si... di tempatnya si Chris tadi sama Jessica ketika mereka mau... Ketika kita, mereka mau kontak HQ, kayaknya sih ada signal jammer di sekitar mereka, ya. Makanya mereka nggak bisa kontak dan katanya hilang sinyal selama beberapa, selama beberapa jam, padahal di saat padahal mereka itu dari tempat yang benar, yaitu pegunungan, dan akhirnya si Jill sama Parker disuruh nyari Chris dan koordinatnya, katanya di sebuah kapal, dan akhirnya Jill dan Parker dijebak. Guys, Gua gak tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya, tapi iya, guys. Yang dilakukan oleh Chris dan Jessica ketika mereka ke pegunungan ini, mereka menemukan bahwa ada base Veltro yang baru. Veltro itu siapa? Yang membuat kerusuhan bio weapon di kota yang udah tenggelam itu, yang gue lupa apa sih namanya? Atlantika atau ya pokoknya itulah ya guys. So guys, kewasannya kalian suka video kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya By the way, jangan lupa juga untuk cek playlist dari game apa aja yang udah gue mainin di deskripsi Dan kalau sampai kalian pengen lihat game Resident Evil yang lainnya Gue juga bakalan naruh linknya di deskripsi Jangan lupa untuk dicek Guys, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Itu bakal memotivasi banget untuk gue buat bikin video-video selanjutnya lagi Dan guys, thank you buat yang udah nonton Thank you for watching, happy gaming, and see you again.